saudara-saudara kan kita yang ada di Cianjur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 serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dari Lesti dan Rizky Villar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar yang sangat membahagiakan pasti untuk warga Konoha Alhamdulillah Voting Bunda Lesti di ajang IMA di nominasi Female Singer of beers Sudah tembus 6 juta votes persahabat ya Masya Allah tinggal otw ke angka 7 juta voting Alhamdulillah persahabat ya Bersyukur banget nih buat semuanya Yang semakin kompak, semakin solid untuk mendukung karya-karya terbaik Bunda Lesti Kejoran Semangat terus votingnya Alhamdulillah sudah 6 juta poin. Target 1 juta per hari Bersahabat ya. Yuk bisa konsisten bismillah borong piala penghargaan Iman 2022. Kemudian juga bersahabat ya kita lihat di unggahan Bunda Lesti Kejora 2 jam yang lalu, Bunda Lesti membuka donasi untuk korban gempa Cianjur Bersahabat ya di sini kita lihat untuk korban bersahabat ya korban bencana gempa bumi di Cianjur korban meninggal dunia itu 162 orang korban luka-luka 326 orang kerusakan bangunan 2345 Ayo kita bantu korban gempa dengan berdonasi ke kitabisa.com Ini tentunya Bunda Lesti yang informasikan persahabatnya Bismillah yaka insya Allah meringankan warga yang terdampak di sana Itu kata Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat juga persahabat ya, ke Kejora mengunggah video Bunda Lesti Yang membuka donasi persahabatnya Open donasi untuk bencana gempa di Cianjur Masya Allah mudah-mudah persahabatnya bisa meringankan saudara-saudara kita yang di Cianjur yang terkena musibah Dan di video ini persahabat ya namun dibikin salpang dengan teriakannya Abang El Aduh hiut banget ya Masya Allah Mudah-mudahan kita kompak, kita solid untuk selalu mensupport, mendukung idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya Ada tentunya postingan juga dari L2W perolehan sementara Untuk persahabat ya donasi dari bunda lesti Kejora, persahabat perhatikan bersama bantu warga terdampak gempa cianjur untuk bunda lesti kejora nih persahabat sudah terkumpul 27 juta lebih masya allah banget persahabat ya luar biasa kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan selamat malam masya allah donasi di akun kita bisa lesti kejora sudah 27 juta Teruslah berbuat baik dengan kebaikan, yakinlah segala hal baik akan dinilai pahala oleh Allah. Amin. Kita lihat juga persilabat ya, banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan dari akun Gunawan Kal mengatakan, masya Allah. Padahal baru 2 jam teteh lesti open donasi, tapi sudah terkumpul 27 juta. Terima kasih orang baik. Semoga rezekinya dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga donasinya bisa bermanfaat buat warga Cianjur Dan sekitarnya, amin ya Allah Masya Allah Yuk ya sama-sama kita kompak juga untuk menebar kebaikan Untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di kota Cianjur Kita doakan, kita support dan kita dukung untuk Lesti kejora. Mudah-mudahan persahabat ya Bunda Lesti selalu menjadi inspirasi Untuk kita semuanya Amin Untuk berikutnya juga persahabat ya Kita lihat nih Donasi Lesti dan L2W Persahabat ya L2W sudah terkumpul 40 juta lebih Dan tentunya persahabat ya Kita berharap banget kita kompak Untuk selalu menebar kebaikan Jadi persahabat ya Untuk semuanya Tetap semangat, tetap dukung karya-karya Bunda Lesti juga Masya Allah, mudah-mudahan Bunda Lesti selalu memberikan karya-karya terbaiknya Amin Kita masih menunggu kabar terbaru hingga kabar baik berikutnya dari Leslar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Divo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya